soalnya ngeliat air terjun sebagus ini kayaknya jalan kaki ngelewatin 500 anak tangga itu nggak ada apa-apanya kayak terbayar guys ini aku pertama kali ke air terjun dan air terjun nung-nung ini aku rekomendasiin buat kalian airnya dingin banget guys cuman kalau mau mandi sih enak sih cuman ke lagi guys hari ini aku sebenarnya udah siang ya tapi nggak apa-apa karena kita hari ini mau ke air terjun nung nung air terjun nung nung itu di kawasan mana di ubud. Di, di, ubud huh? di daerah ubud gitu guys ini rekomendasi karena ramen saya kalau sampai tidak bagus awas ya Pokoknya air terjun nung nung tuh aku lihat bagus banget dan tinggi banget gitu. Cuman aku belum pernah ke air terjun. Ini pertama kali dalam hidupku aku ke air terjun guys. Semoga uh, jalanannya nggak apa sih, nggak apa nggak susah gitu. Kadang kan air yang indah indah tuh susah digapai guys. Jalanannya. Semoga ini mudah karena kita cuman pergi bertiga aja guys. Tidak ada lagi yang menemani atau tim tim kita. Oke okay, kita langsung aja udah sampai di ini belum sampai sih guys baru sampai parkirannya aja terus kata-kata ibu yang jual tadi 500 tangga kita turunin terus katanya emang agak curam gitu guys aku belum tahu sih agak takut ya semoga harinya cerah dan di sana kita bisa lihat keindahan air terjun Nung Nung tapi kita harus menuruni 500 tangga, kamu harus rekod ini sak perjuangan kita untuk turun ke air terjun Nung, Nung. oke okay, guys ternyata sampai ke bawah itu benar-benar masih kayak apa ya bener-bener alam banget, nyamuknya tuh masih banyak. Terus kita nggak bawa sopel lagi, ya. sopel, nggak <laughs> bawa itu, nggak <laughs> bawa apa sih namanya? Yang itu nyamuk itu. Aduh, kita akan siap-siap. 500 Anak tangga tuh, sumpah, bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga kaki ini kuat dan naiknya. Ini guys, nanti kita naik ke sini. Ini udah jam berapa sih? Jam 3 Jam 3, sempat aja ya sempat Emang turun ke bawah berapa setengah jam? Oh. Perjuangan untuk melihat keindahan uh, air terjun Nung, -nung. Aduh Kayaknya katanya setengah jam turunnya Tapi kalau misalnya cep lebih cepat mungkin 15 menit Saya lari sel, kayaknya bisa sel <laughs> Oh Gitu guys Dan katanya eh, Nung Nung ini lumayan sepi guys Jadi maksudnya enggak mm -mm jadi katanya Nung Nung ini itu nggak kayak yang wisata yang banyak ditau orang jadi di bawah tuh lumayan sepilah jadi kita nyaman gitu katanya mandi kata belinya bugil juga bisa guys tapi siapa mau bugil anjir ya enggak sih bule mungkin mau uh, tuh banyak pohon-pohon kayak gini di belakang untung di belakang ada bule guys jadi kita punya teman, soalnya kita cuman aku udah sampai di air terjun nung no, nung no. bagus banget guys terus katalognya kalau kita datangnya siang mataharinya itu lebih bagus lagi tapi karena kita udah kesorean jadi agak agak gelap gitu tapi aku tetap oh. bagus sih suka banget sih serius kaki bergetar ya kaki bergetar di dia. Jadi kita harus nyebrang lewat ini, kita lewat ini tuh ke sana untuk mandi. Aku pengen mandi tapi aku nggak tahu dalamnya karena aku nggak bisa berenang. Kamu bisa berenang gak Sa? Enggak. bahaya guys. Ih, bagus banget tuh ada bunga-bunga gini. udah sampai di air terjun nung-nung dan ini udah jam 4 sore, indah, bener-bener indah kalau kalian kesini bener benar bikin happy banget pokoknya turunnya nggak sejauh yang beli bilang sih, katanya bisa bikin capek tapi sejauh ini enggak sih, soalnya ngelihat air terjun sebagus ini Kayaknya jalan kaki ngelewatin 500 anak tangga itu nggak ada apa-apanya kayak terbayar guys Ini aku pertama kali ke air terjun dan air terjun Nung Nung ini Aku rekomendasiin buat kalian yang mau ke air terjun Ini di wilayah Tabanan kata belinya Wow walaupun jauh dari Seminyak tempat aku nginep tapi nggak apa-apa kalau aku ngelihat air terjun Seindah ini guys aku nggak mandi karena uh, dingin banget airnya Pokoknya, uh, kita coba cicipi airnya di sini. Saya <tuh> eh. kalian tahu yang kayak, we Simba, <tuh> Tarzan. airnya dingin banget, guys!" Cuman, kalau mau mandi sih enak sih, cuman temanku nggak mandi. Aku takut sendirian. Sekarang aku udah kelar, karena kadang, kadang belinya nggak boleh maghrib-maghrib di hutan atau air terjun. Jadi kita langsung aja mau keluar naik lagi 500 anak tangga. Ini nih yang capek naiknya, guys. Ah, udah ngos-ngosan, kita langsung aja mau naik sebelum maghrib. Takut, guys.